Ini kalau dibilang gini, orang ateis musuh Tuhan itu. Ya bagaimana mungkin orang yang nggak punya konsep tentang Tuhan musuh Tuhan? Kan ngaco kan? Hmm. Jadi ateis itu dia nggak punya konsep tentang Tuhan. Dia nggak bilang jelek, dia nggak bilang buruk tuh. Jadi dia bilang tidak ada itu. Tapi kalau disebut tidak ada bukan dia gini. Nih. Kalau dia tidak ada itu bisa jatuh pada yang disebut nihilisme. Jadi dia menganggap di dalam ketiadaan itu membuat semua orang merasa enggak perlu bertengkar tuh. Itu uh, ateisme yang nihilistik, nihilistik itu, Tapi di Indonesia terutama, ateis itu dianggap memusuhi Tuhan. Di situ salahnya tuh. Apalagi anti Tuhan. Anti Tuhan artinya dia tahu ada Tuhan kan. Tapi dia anti tuh. Tapi orang ateis gak menganggap Tuhan itu ada. Jadi ngapain dia musuhin Tuhan? Dia...